kadang ketika hujan enak datang, aku sangat takut. Aku takut kalau misalnya banjir akan segera datang. Tapi sepertinya, Tuhan bermaksud baik sama aku. Aku pun tidak mengerti. Mengapa aku seperti seolah-olah mempunyai feeling yang sangat kuat terhadap alam semesta. Awalnya, ketika hujan terus terus benar turun, aku sama sekali tidak tahu apa yang harus aku lakukan masih belum sadar apa yang dia maksud. tapi setelah itu aku melakukan niat untuk bekerja. selama kemudian hujan itu ujung reda aku bersyukur masih memiliki feeling yang sangat kuat terhadap alam semesta. aku juga bersyukur masih memiliki niat untuk terus berkarya demi menciptakan dan juga meningkatkan kreativitas anak bangsa. Dan aku pun bersyukur karena kurasa Tuhan sedang memberiku jalan yang terbaik dan juga mempunyai feeling yang kuat untuk aku berkarya di masa pandemi seperti ini. Jadi aku sama sekali Dia merasa bosan dijemput. Terima kasih Tuhan.